saya bismillahirrahmanirrahim alhaziniyah walid ul niyatin wasallam mustaqim <Sessim> mari angkat suaranya <Sessim> la ilaha illallah la, ilaha illallah. la, ilaha illallah. la ilaha illallah. Rasulullah. Sallallahu Alaihi wasallam. wasallam Kalimatu Hakim alaiha nahya wa, wa Insya'Allah ta'ala minal aminin Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladzi la yadurru maasmihi shay'un fil ardi fil alim Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la Hawla wala quwwata illa billah bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima Bismillah Jalla Allah Bismillah Azza Allah Bismillah Ta'asam nabillah Bismillah Tawakal nabillah Bismillah Aman nabillah Allah Wa Man Yu'min Billah La Khawfun Alaih Bismillah Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakal Tu'ala Allah billah fawat Fawad amri Ilallah Masya Allah La Quwata'ila Billah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dul amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa zuhrina wa kuratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashhabihi wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Fayyabatullah, usikum wanafsi bittakwa Allah. Fakad Fazal muttaqun, fakad Fazal manitakoh, wahhaba mantok. Beruntung dan pasti menang orang yang bertakwa. Catat sekali lagi catat. Beruntung dan pasti menang siapapun yang bertakwa. Jazakumullah, kairo jazak terima kasih itu cangkir kebagusan apa ya Allah, teko kebagusan airnya kebagusan cukup, cukup cukup cukup cukup cukup, masya Allah terima kasih terima kasih ditunggu tambahin di air masya Allah ada kopi mah sampai jam satu kita, ya habis airnya, Hah? oh belum dibuka ji Emang habis ji? Nah, nah, enggak nih, PNR panas nih, panas nih. Udah biarin tuh, udah. Udah, sedap dah. Sampai mana tadi gue jadi lupa, tong. Belum mulai ya. Oh, belum mulai. Ya. Beruntung siapa yang takwa. Menang siapa yang takwa. Pasti. Allah jamin. Kalau Indonesia dalam keadaannya begini, kurang baik-baik aja. Ya, berarti kurang banyak yang bertakwa udah gak pake berdebat banyak yang bertakwa pasti Allah kasih jalan keluar atas segala persoalan hidup bangsa kita kalau terpuruk kurang yang bertakwa udah begitu doang kalau banyak bencana kurang yang bertakwa udah jaminan dari Nabi izah zahraratin ma'asifi ummati ammahumullahu kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, berarti kurang yang takwa. Pasti akan Allah turunkan azab secara merata. Udah pasti, walau anak halal, kurau amanu lafatahna alaihim barokatim minasamai wal al. Kalau sekiranya penduduk satu kampung lebih banyak beriman dan bertakwa, pasti lafatahna alaihim. Barokatim minas samai Pasti kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Allah nggak bakal meleset janjinya, saudara. Allah nggak bakal salah dalam ucapannya, saudara. Nabi Muhammad pasti sidik, pasti tablik, pasti amanah, pasti fatona, dan beliau menjanjikan itu termasuk keluarga. Keluarga yang beriman dan bertakwa pasti akan melcurahkan keberkahan yang dari langit dan dari bumi. Selalu ala Nabi Muhammad, itulah topik utama kita. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kalau ada kesusahan-kesusahan, buru-buru balik ke Nabi Muhammad Wasallam. Buru-buru balik -buru kepada Al-Quran, Allah jaga, bapak ibu sekalian, pada tahun 60-an, 60, 61, 62, ini PKI luar biasa merajalela. Dan ingin mengganti ideologi kita. Pancasila. Di tahun itu, ulama-ulama gelisah. Banyak ditangkepin. Tahun berapa? Ya? 60-an. Tahun berapa ini? 60-an. Betul. Tahun berapa ini? 60-an. Banyak ditangkap tangkepin sama PKI, PKI masuk ke dalam jajaran pemerintahan dan akhirnya diadu domba antara pemerintah dengan kiai tahun 60-an. Lu ngapa ketawa tawa toh Serius, ini gue lagi cerita ya. Mirip apa provokator lo? ini beneran saya lagi cerita karena saya orang sejarah saya bikin buku sampai 5 kitab urusannya semua sejarah doang sejarah wali songo bagaimana mengislamkan bumi nusantara sejarah islam masuk ke indonesia bukan dari pedagang gujarat dari india bukan tapi dari sahabat nabi sejak tahun 635 masuk ke aceh sejak tahun 646 masuk ke jawa tengah dari jepara tahun 711 masuk dari jambi Palembang ini Jambi 711 sudah Islam, ya? Yeah. Tahun berapa? 711 sudah Islam. Saya di buku saya saya cantumkan artefak artefak sejarahnya yang nggak bisa dibantah. Yeah. Sampai 718 tuh dakwahnya tuh. ya yeah. Hadirin Bukan Allah Subhanahu Wa Taala di tahun itu gelisah ulama, kiai, wabilusus para habaib gelisah muncul satu orang yang luar biasa dari NU dari nahdlatul ulama anak didik daripada yang mulia hadrat usyahsi yang namanya kiai haji ali mansur beliau gelisah setiap saat ada apa di negeri gelisah sampai kemudian istri beliau mimpi berjumpa dengan rasulullah saw dan kiai haji ali mas ali mansur ini menuliskan syair sesuatu syair yang luar biasa yang dia belum ceritakan kepada siapapun saking mashurnya perhatikan kalimat saya belum diumumkan tapi masyhur. dari mana itu beliau yang tinggal di Banyuwangi didatengin sama Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Kuitang kumpul para habaib di rumah Kiai Haji Ali Mansur tahun 64 bayangkan saudara, ini ada apa nih nah ini musik kita tiru, musik kita contoh persatuan antar ulama adalah benteng ah swajah benteng ahlu sunnah wal jamaah akhirnya kaget Qiyaji Ali Mansur kenapa bisa? kan dia belum umumin tuh syair yang dibuat apaan coba kata Habib Ali bin Abdurrahman al Kuitang berkunjung ke rumahnya Habib Haji Ali Mansur mana syair yang kau buat ini ada di buku analogi antologi NU saya catat saya catat, saya orangnya demen banget baca soalnya saya catat di halaman berapa tuh ya di halaman dari buku antologi NU ah kelamaan dah cari halaman deh wah ya tapi ini kisah luar biasa. Apa kemudian kaget itu Kiai Ali Mansur, kan dia belum cerita sama siapa-siapa. Kok Habib Ali tahu? Nih Kiai ama Habaib eh, beli satu. Akhirnya kemudian dilihat syairnya, disuruh baca. Antum tahu syairnya bagaimana? Syair ini kata Kiai Ali Mansur bersama Habib Ali akhirnya diundang ke Kuitang Syair ini akan membuat PKI ketakutan. Syair ini akan mengalahkan lagu genjer-genjer. Lagu genjer-genjer tahu nggak? Tahu nggak? Gimana? Genjer, kayak gimana? Gimana? Ah, PKI loh Kalau tahu genjer-genjer PKI berarti. Lagunya bagaimana? Syairnya bagaimana yang digubah oleh ulama NU yang luar biasa pada waktu itu? Kyai Jalil Mansur. Sholallahu salamullah. Hadroh iringin. Ala Alatoh semua Rasulillah. Sholallahu salamullah. asin hati. Biar jamaah aja semua ayo. Tawassal Hadrohnya hadrohnya mana hadrohnya? Lih, lah, Pak banget, masya Allah, selalu ala Nabi Muhammad. Begitu dahsyat, sholawat Badar itu begitu agung liriknya. Bi ahlil badriyyah Allah, ya, dengan semangat orang-orang di Badar itu. Ya Allah, menangkan dan Allah menangkan, dan akhirnya PKI kocar-kacir. Nah, sekarang ini, tolong bapak ibu sekalian, nih, di masjid as-Suadah As ini. Saya berpesan nih, jangan sampai putus yang namanya selawat. Pagi-pagi selawatin tuh sampai 1000 kali tuh. Salatullah salamullah ala taharasu Selalu ala Nabi Muhammad Ibu, Bapak tenang Saya belum mulai ceramah, ini baru pembukaan Sabar Bu, ini baru pembukaan 3, sabar eh. Pembukaan 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beranak loh. Saya sengaja awal ini belum mulai masuk materi Supaya ada semangat lebih dulu karena itu akan membuat musuh-musuh yang jahat dengan Islam akan gentar hatinya. Ini salah satu keajaiban daripada selawat. Apalagi yang namanya selawat asgil? Gemeter itu kalau kita bacain 100 di depan musuh saudara. Tahu selawat asgil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ashkili zalimin bilzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ashkili zalimin bilzalimin Wa akhrijna min bayni himsalimin. salimin Wa ala alihi wa Semua masjid nyanyikan selawat asgir Niscaya orang zolim akan sibuk dengan orang zolim yang lainnya Orang zolim akan berebut kezoliman dengan zolim yang lain Orang zolim akan berantem dengan orang zolim yang lainnya Kita tinggal nontonin kehancuran orang-orang yang zolim saudara. Jangan lupa Tadi saya katakan di awal itu Orang takwa pasti menang. Kok kayak kayaknya sekarang kalah? Belum, belum selesai perjuangan, saudara. Belum selesai perjuangan. Coba, kira-kira apa yang ada dalam pikirannya Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa? Kira-kira apa? Dalam pikiran Fir'aun, hei Musa, gue kejar lo sekarang. Betul apa tidak? gua uber lo sekarang, betul apa tidak? kalah lo, ngelawan sih lo sama gue gitu kata fi'aun gua uber lo tapi itu kan kemenangan sementara abadi sepanjang masa Allah menangkan Nabi Allah Musa AS coba pikirkan ketika Namrud membakar Nabi Ibrahim kira-kira apa yang ada di pikiran Namrud? eh Ibrahim, angus lo gue bikin betul apa tidak? gua bakar lo hidup-hidup, betul? tar lo sebentar lagi angus lo tapi lihat Allah menangkan dan Allah hidupkan cahaya Tauhid Ibrahim sampai detik ini perhatikan saudara. begitu juga dalam perang Uhud kafir Quraisy berkata habis lo gue uber-uber lo ya Hamzah gue grobek jantung lo gue gigit lo kata Hindun gue potong kuping lo dan dijadikan kalung oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah kelihatannya kalah kelihatannya tapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan Hamzah Sayyidus syuhada Jadi, jangan khawatir dan takut, saudara. Kalau kelihatannya kalah, belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tinggal diam. Allah akan bangkitkan lagi ulama-ulama, habaib-habaib, yang akan melanjutkan semua perjuangan-perjuangan kita, saudara. Takbir, jangan ada gentar di hati kita, saudara. Jangan ada gentar, tapi tambahin lebih atas. Daripada perjuangan itu akhlak itu di atas segalanya, saudara. Baru masuk materi, baru masuk materi, ya. Yeah. Kebanyakan perjuangan kalah karena nggak pakai akhlak. Kebanyakan ilmu jadi sesat gara-gara nggak pakai akhlak. Kebanyakan fikih jadi berantakan gara-gara nggak -gara pakai akhlak. Kebanyakan Persatuan berantakan, gara-gara nggak -gara pakai akhlak ngajinya nggak istiqomah dan nggak ngajinya nggak ada urutan. Akhlak itu tertinggi, saudara. Adab di atas fikih. Adab itu sampir sama dengan akidah. Makanya di sini kita belajar aqidah akhlak. Betul tidak? Aqidah akhlak kita belajar. Nah ini dia nih kebanyakan orang nih, langsung belajar fikih. Begitu beda bid'ah, bid'ah, bid'ah. Muka lo jauh, bidah dari mana Nggak belajar adab Langsung pikir Langsung hadis Kakak di urutannya bagaimana Urutannya kita ahlak dulu Betul apa tidak Hari Senin, ingat nggak kita madrasah Kita pegang buku warna merah, judulnya apa ya lil Lilbanin, ingat apa tidak Betul Karena kita diajar ahlak dulu Sama siapapun kita hormat Yang lebih tua, siapapun Kita hormat dalam ajaran adab kita disuruh hormat sama orang yang lebih tua dari kita. Siapa orang tua lebih? Ya le... orang tua sih luar biasa ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki sama orang tua. Ini kita diajarin hormat sama orang tua. Orang tua yang mana? Siapapun orang tua. Sampai dicontohin Nabi Muhammad saw masih hormat kepada orang Yahudi. Yahudi udah jadi bangke. Yahudi udah mati, udah jadi bangke, lagi lewat. Nabi lagi bicara sama teman-teman, tiba-tiba Nabi terdiam. Nabi berdiri dan menghormati mayat Yahudi yang lagi lewat. Betapa akhlak Nabi luar biasa. Ini orang Yahudi udah mati masih mendapat penghormatan dari Nabi. Ente sama-sama ulama ngatain bid'ah. Betul apa tidak? Nih yang kayak begini nih, suruh ngaji lagi adabnya nih. Suruh ngaji lagi soal adab. Ngatain togut, togut, togut. Ngatain kafir, kafir. Heh, saudara, nggak pantas kita begitu. Ya, kalau kafir, dibilang kafir, dong ustadz. Ya Al-Quran mengatakan kafir, kita harus mengatakan kuliah Ayuhal kafirun. Tapi emang saudara sendiri, nggak pantas mengkafirkan saudara. Bukan hak kita itu sama orang-orang musyrik kita berkata innalazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina pihak nggak enggak pakai tawar menawar emang begitu ayatnya tapi emang saudara sendiri ini yang enggak boleh saudara maka dari itu salah satu datang saya kemana-mana keliling seluruh Indonesia menyampaikan hal ini di jejak, di jejak digital media sama yang saya sampaikan saudara jangan kita saling katain kita ziarah kubur, alhamdulillah tadi al fakir sempat. maghrib ziarah kubur dulu kepada para ini yang luar biasa mujahid-mujahidah di sini. Coba deh lo katain gue deh musyrik atau kafir. Sini lo. Gua colok mate lo loh Enak aja orang ziarah dibilang kafir musrik Diajarkan oleh Rasulullah betul? Hadirin betul? Ini yang mesti kita jaga saudara. Mari sekarang masuk ke materi ini yang kurang bagi bangsa kita Bismillahirrahmanirrahim akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua agama akhlak mendapatkan tempat tertinggi dalam semua pelajaran akhlak mendapatkan tempat termulia sampai-sampai nabi kita diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia Innaalahiillahiutamim makarimal akhlak bayangkan sampai-sampai Orang yang berakhlak tinggi, lebih mulia dari semua orang yang jauh dengerin hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Akmalul mu'minina imanan Orang mukmin yang paling sempurna imannya Akmal, isim tafdil ini Akmal yang paling sempurna iman seseorang yang paling baik akhlaknya Coba, bukan main banyak-banyakan sujud walaupun sujud adalah meningkatkan derajat Bukan min banyak banyakkan sedekah Walaupun sedekah adalah penyubur harta dan pembersih Bukan min banyak-banyakan umroh Ya orang Mekah menang dong Bukan min banyak banyakkan haji Yang punya biru travel menang dong, betul gak? Ini yang paling dekat dengan Allah Yang paling sempurna iman adalah yang paling baik akhlaknya Ini yang perlu dijaga di Indonesia sekarang Akhlak sama pemimpin gak ada Maki-maki orang mulu Betul apa tidak? Betul apa tidak? Enggak ulama-nya, enggak kiai-nya Enggak santrinya, enggak apenya Mari kita mulai Kita mulai Tadi saya sempat bicara ya Sama santri-santri ya Saya pesan sama santri-santri Hormati dengan hati Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Ini pegang baik-baik Pegang baik-baik Pegang baik-baik Ini -baik. Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat pegang baik-baik niscaya Allah akan memuliakan kita dunia akhirat. Pegang baik-baik cerah kehidupanmu di dunia awal akhirat. Satu pegangan ini. Setiap ngelihat orang, orang, orang nih orang. mau Islam ke, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu terserah. Yang penting orang. mau tua mau muda terserah. mau anak muda mau nenek-nenek, mau nenek-nenek terserah mau kakek kakek kek terserah semuanya yang penting orang-orang doain deh selesai bener nyaman hidup kita orangnya sombong banget biarin doain mudah-mudahan Allah berikan tawaduk deh kelar orangnya jahat mudah-mudahan Allah kasih hidayah deh selesai orangnya pembunuh kita lihat di koran dia pembunuh mudah-mudahan Allah beri dia taubat deh selesai Orangnya jahat, korupsi. Mudah-mudahan Allah kasih pelajaran buat kita semua. Dah, selesai. Itu yang jahat aja masih kita sanggup doain. Aduh masya Allah. Ini hikmah yang utama. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Ini yang ingin saya sampaikan. Balik lagi deh ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Zaman dulu kita gak begini. Zaman sekarang kita diadu domba. Sadar nggak kalau kita di domba? Ayo sadar dong, sadar nggak kita ada di domba nih? Mulai sekarang jangan lagi kau panggil saudaramu dengan sebutan cebong kampret. Itu yang senyum-senyum pelakunya itu gue tahu tuh. <risas> Al-Hujurat ayat 11. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Cebong kampret. Ya Allah ya Rabbi udah kelelar itu cebong kampret, eh dipanggil lagi kadrun-kodrun kurang ajar nggak tuh kadrun itu kadal kadal gurun jahat banget itu mulut ya Allah ya Rabbi kadal itu kan binatang antum melanggar al hujurat ayat 11 ngatain ulama lagi saudara saya belum pernah lihat, belum pernah dengar orang katolik memaki-maki bunda Maria atau Yesus belum pernah nggak lihat Orang Kristen celak pendetanya, pernah? Belum. Orang Katolik celak kata-katain pasturnya, pernah? Belum. Belum pernah. Orang Hindu ngata-ngatain pendeta Hindunya, pernah? Belum pernah dengar. Orang Buddha ngata-ngatain biksunya, belum belum pernah dengar. Belum pernah dengar sama sekali. Mereka ngata-ngatain gereja, belum pernah. Orang Hindu pernah ngatain puranya, belum pernah dengar saya. Yang kedengaran orang Islam ngatain Habib. Orang Islam ngatain kiai orang Islam ngatain ulamanya, maka sadarilah malam ini dia bukan siapa-siapa, kecuali dia komunis yang hendak mengadu domba Indonesia. Saudara belum pernah kita dengar, saudara hari ini hentikan itu semua, hentikan. Kalau enggak, Indonesia akan pecah. Saudara, mari saya sedikit cerita dulu. Ada kerajaan hebat di Singapura, namanya Kerajaan Tamasek Mereka akhirnya saling ribut. 1555 nama rajanya Burhanuddin uangnya udah pakai uang dinar dan dirham bahasa aslinya sehari-hari bahasa Arab namanya kerajaan tabasek ribut antar mereka lihat Allah cabut nikmatnya dan jadilah Singapura dengan ulah Liqwan Yu kemana orang Islamnya nggak punya kuasa sama sekali nggak punya jabatan apapun di sana saudara kecuali jabatan boneka. Dulu ada kerajaan Islam, namanya Kerajaan Islam Campa. Ulama-ulama lahir dari sana. Ulama Syekh Kuro itu menyebarkan Islam sampai ke Indonesia tahun 1400-1500. Berasal dari Kerajaan Campa. Mana dia sekarang Kerajaan Islam Campa itu enggak ada. Berganti menjadi Kamboja yang kita kenal sekarang, saudara. Orang Islamnya habis dibunuhin dan disingkirkan saudara. Dulu ada Kerajaan Islam Mindanao. Rajanya bernama Abdullah kerajaannya tenang tertib dan damai minoritas dilindungi dan dihormati sebagaimana kita sekarang akhirnya masuk Raja Philip III Raja Philip masuk ke Mindanao membunuh habis gara-gara ulamaknya kiaiknya santrinya enggak pada akur saudara akhirnya kerajaan Islam Mindanao hilang habis jadinya tinggal Filipina. Dulu ada kerajaan Moro namanya, di pesisir pantai luar biasa maju dan hebatnya. Sekarang habis diuber-uber dan dituduh teroris-teroris oleh kafirin dari Filipina saudara. Dulu ada kerajaan Rohingya, rajanya adil, ada kerajaan Rohaya, adil makmur, minoritas di sana, Buddha dilindungi luar biasa. Ada ketidakakuran di antara mereka. Ada yang merasa dirinya paling tinggi, paling berhak, paling hebat, dan mengecilkan saudaranya. Apa jadinya sekarang? Habis, Rohingya. dia sekarang dikejar-kejar yang tinggal negara Myanmar. Saudara, ada kerajaan hebat namanya di utara, namanya Kerajaan Patani, Patayan, Narasiwa, kerajaan kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin oleh raja-raja yang luar biasa. Akhirnya, cobaan demi cobaan kena. Meninggalkan sholat, melalaikan zakat, apa jadinya sekarang? Habis semua, patani, pataya, narasiwa, habis semua yang jadinya sekarang tuh negara Thailand saudara Ini saya bisa cerita kerajaan sampai jam 12 malam nih kalau perlu Betapa dahsyatnya mereka semua termasuk kerajaan di Amerika, suku Indian siroki Merah Penduduk asli Amerika, Islam juga di sana datang, kolombus dia bunuh habis akhirnya, dan jadilah Amerika sekarang, saudara. Jangan main macam-macam, jangan main-main, saudara. Begitu kita merasa lebih tinggi dari yang lain, begitu kita kecilkan orang lain, kami yang paling benar, yang lain salah, tunggu hancurnya, saudara. Tunggu hancurnya. Ini saya ingatkan sekali lagi Dari seluruh pelosok Indonesia saya keliling Hati-hati Jangan merasa paling top Paling hebat, paling suci Jangan Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa Mari kita jaga Indonesia ini Dengan ketertiban Dengan akhlakul karimah Karena terbukti dahulu kala Kita berakhlak Dahulu, kaga, Allah ya Rabbi. dahulu kala ketika wali Songo mengislamkan bumi nusantara ini disiarkan dengan cara-cara yang sangat indah ada orang Hindu tahlil, nggak apa-apa kita ikut tahlil di dalamnya dan diisi dengan kalimat La ilaha illallah berjalan seiring dan akhirnya banyak yang masuk Islam dan jadilah seperti sekarang bayangin tahlil yang begitu mulia orang meninggal kita datang kita bacain lailahaillallah kita doain di bid'ahin Sedia, Sedia apa kagak? Sedia apa kagak? Kullu bid'atun dolalah wa kullu dulalatin finnar. Apa-apaan begini Saudara? Jangan, jangan. Ayo kompak saja. Kalau antum enggak mau enggak pape. Ini kita bikin maulid. Banyak yang bid'ahin, Pak. Bid'ahin teh neraka. Kain neraka punya ke surga neraka punya punya dia sendiri begitu. Saudaraku, mari. Ini orang luar lagi demen aduh domba kita. Tahu di Suriah, tahu di Suriah sama-sama Islam, Pak. Yang atuh takbir, pakai senjata. Yang atuh takbir, pakai senjata. Lihat. Jangan sampai Indonesia kayak begini. Dulu wali songo menyiarkan Islam sangat lembut, sangat indah, sangat luar biasa. Sampai-sampai Apa namanya Budaya lokal itu diikutin Ada yang wayang Gak bakal wayang ahin Sunan Bonang menjadi dalang Dan masuknya pakai jamus kalimosodo jimat Cimat dua kalimat syahadat Islam rame-rame Sunan Gunung Jati Mencair lagu yang indah sekali Untuk orang-orang bisa mengikuti Tahu lagunya? Lir elir tandurewo ta ijo tasenggute manten anyar cah angon bocah angon penek noblimbing blimbing lunyulunyuh kanggom Dodo -do tiro kumitir bedak ing pinggir nanto. Saya mau sampaikan betapa indahnya zaman dulu, kompaknya luar biasa. Kagak ada yang ribut-ribut kayak sekarang, kagak ada. Nggak ada yang ngata-ngatain lu cebok, lu kampret, nggak ada. Lu kodron, lu kadron, nggak ada. Nggak ada, ada, kamu musuh saya. Kamu musuh saya, Enggak, Waspada. Waspada. kagak, kagak ada yang kayak begitu, saudara. Semuanya berjalan dengan seiring, sejalan, dan kompak, saudara. Sampai-sampai, ketika Buya Hamka di penjara oleh Bung Karno pada waktu itu dan bukan cuma Buya Hamka, Buya Hamka, Safruddin Prawira Negara, Syahrir, banyak sekali ulama-ulama ditangkap-tangkepin di penjara sama Bung Karno. Setelah Bung Karno turun tahun 65, tahun 66, Pak Harto membebaskan, kemudian dikasih hadiah berangkat haji. Jadi Amirul Haj pada waktu itu Buya Hamka. Yang kita tahu Buya Hamka adalah seorang Muhammadiyah dan kita tahu Muhammadiyah enggak pakai kunut Saudara. Maka salat subuh Imam Buya Hamka, Sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, tiba-tiba Buya Hamka tidak sujud Buyak Hamka angkat kedua tangannya Allahumma ahdina man hadait Wa afina man afait Wa tawallana man tawallait Setelah selesai Assalamualaikum Murid-murid Buya Hamka di belakang bertanya Buya selama ini kami sholat Buya nggak pernah pakai kunut Kenapa sekarang Buya pakai kunut Buya Hamka berkata Karena di belakang kita Bermakmum, Kyai Haji Idam Khalid, Ketua PBNU zaman itu. Top, nggak? Akur, nggak? Luar biasa. Padahal Buya Aham kan nggak pernah pakai kunut. Tapi ketika di belakangnya bermakmum, Kyai Haji Idam Khalid, Ketua PBNU langsung pakai kunut. Ini menandakan, ini toleransi dalam Islam sesama Islam. Ternyata dalam perjalanan pulang Buya Hamka kena sakit dan gak sanggup menjadi imam. Akhirnya orang-orang mempersilahkan Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, jadi imam. Dan ketika Kiai ke Haji Idam Khalid jadi imam, Sami Allahuliman Hamidah kebetulan sholat subuh, rokaat kedua, langsung. Sujud Allah Akbar makmumnya para santri di belakangnya Subhanallah. Kyai nggak nggak kunut tetap aja nggak pakai sujud sahwi selesai assalamualaikum. assalamualaikum. Ditanya Kyai ama muridnya Kyai mengajarkan kami kunut dan kalau kunutnya terlewat Kyai mengajarkan sujud sahwi sekarang kiai nggak pakai kunut kenapa apa kata kayak oh, haji dan Khalid? karena di belakang kita bermakmum Buya hamka pinter ma pinter akur yang ribut satu pinter satu betul tidak betul nggak kembali dong seperti itu maka Buya hamka sangat terkenal dengan adabnya Buya Hamka, Al-Fakir sempat ngaji Sama Buya Hamka Dulu Buya Hamka cerita Di Masjid Al-Azhar Ada orang yang sudah Yang umurnya 100 tahun Ada kata Murid-murid kata jamaah Ada juga yang hidup 200 tahun Sekarang, oh nggak ada Buya Hamka nggak bercanda, ada Bingung orang-orang Ada juga yang hidup 300 tahun Mana mungkin Buya, ada ada yang hidup 500 tahun zaman sekarang, ada yang mana orangnya tuh orang-orang yang sudah mati tapi dia meninggalkan budi baik yang baik dia udah mati dikubur tapi namanya kita sebut terus betul? termasuk Kehji Asim Ash'ari udah meninggal lama kita sebut termasuk Buya Hamka meninggal lama kita sebut ini ada orang masih hidup tapi kita jijik sebut namanya ada nggak? Mau sebut nih tapi ah enggak ah. Padahal masih hidup, ada di TV. Kita nggak mau sebut kenapa? Nggak demen sebut namanya, ada nggak? Ada nggak? Doain aja jangan jadi provokator kenapa? Emang benar sayur Buya Hamka luar biasa. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua, hancur badan di kandung tanah budinan baik dikenang jua ada Nabi Muhammad mari kembalilah kejati diri bangsa yang sebenarnya yang lebih tua siapapun dari antum hormatin, kalau dia salah doain, kalau dia salahnya fatal ingetin dengan bil hikmah wal mau izotil hasanah akur Indonesia dijamin Jangan lagi seperti ini Antum mesti berjanji Nanti tahun politik 1924 Ini saya telah mewakafkan diri Keliling seluruh Indonesia Jadwal penuh sampai tahun 2022 Ini tersisipkan Alhamdulillah baru pulang dari pekan baru Baru pulang sehari doang Berapa jam di rumah Cari lagi pesawat ke Jambi Terus begitu terus sampai habis tahun 2022 Saya niatkan diri saya Saya wakafkan diri saya untuk bicara ini Kenapa? Karena kalau nggak diingetin begini Kita takut Indonesia pecah saudara Apalagi menjelang tahun politik 2022 2023 Maka itu saya minta pada semua Berjanji nggak Nggak ada lagi Cebong kampret Janji Janji Nggak kuat janjinya Janji gak ikhlas lo kayaknya masih baper nih udah dong udah lewat 0102 masih diingat inget udah cukup ya yeah. janji nggak ada lagi cebong kampret janji nggak ada lagi kadrun kodrun kadran kadrun janji ya elah nggak berani janji ntar gue sumpahin nih eh nggak tak gue doain nih gitu ya hadirin sekalian mari kembali ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Jangan sampai seperti kerajaan-kerajaan yang Al Fakir telah sampaikan tadi. Saya keliling seluruh Indonesia, ini yang saya sampaikan. Sama, lihat di YouTube, lihat. Lihat di jejak digital medianya sama semua. Tujuannya apa? Tujuannya setiap daerah memahami bahwa sekarang udah nggak pantas lagi kayak begitu. Jangan jadi perusak NKRI. Jangan Pura-pura jadi pahlawan NKRI, tapi perusak yaitu ngapain ngatain saudaranya kadrun, ngatain ulama, ngatain kiai yang beda dikit dikatain ngatain habaib fitnah luar biasa saudara. Hati-hati, hati-hati, saya ingetin hati-hati, ada maksiat yang lebih besar daripada fitnah nggak ada sampai disebut asyaddu minal qatar. lebih jahat lebih sadis lebih berat daripada pembunuhan dan apalagi yang difitnah itu ulama yang difitnah itu kiai yang difitnah itu habaib lebih lebih, lebih lebih lebih lebih lagi kejahatan yang berlipat ganda kalau begini ceritanya maka ini namanya maksiat kalau fitnahnya di sosial media di kabar hoax maksiatnya merata dan ketika maksiat fitnah ini merata gara-gara ucapannya menjadi merata maksiat ini gara-gara ucapan fitnahnya jadi merata ini ingat sabda Nabi zaharatil ma ummati, azabin min indih. kalau maksiat berkembang di kalangan umatku maka azab Allah akan turun secara merata Ibnu Abbas an menjelaskan yang dimaksud azab dari atas Bukan gunung meletus Bukan awan panas bukan. Kata Abdullah bin Abbas Bayangkan, ini sahabat Nabi yang bicara Udah pasti tafsir hadisnya paling top Kata Abdullah bin Abbas Yang dimaksud azab secara merata Dari atas adalah Diangkatnya pemimpin yang zolim Dan dari tangannya menindas kalian Hati-hati Yang dimaksud dengan azab dari bawah Kata Abdullah bin Abbas adalah tidak, apa namanya, tidak sabarnya rakyat Yang selalu menuntut Ngata-ngatain pemerintah Bagian dari tidak berakhlak saudara Yang dimaksud dengan azab dari kiri kanan Dari samping kata Abdul bin Abbas adalah Tidak akurnya Tidak bersatunya Para ulama-ulamanya Ini Tiga-tiganya sudah mulai Tanda-tandanya tampak Mari hentikan saudaraku Hentikan sehenti-hentinya Kalau tidak Indonesia akan seperti Tamasek Tinggal Singapura semata Indonesia seperti Mindanao Tinggal Filipina semata Indonesia tinggal seperti Moro Yang Islam dikatain teroris Diuber, diuber dan ditangkepin Indonesia akan seperti Rohingya dan Rohaya Tinggal Myanmar Seperti Kerajaan Champa Tinggal Kamboja ini semua diawali dengan ketidakkompakan. Mari sekali lagi enggak bosen bosan Mungkin udah seratus kali saya katakan di mimbar terhormat ini jaga persatuan dan kesatuan. Dari awal mula piagam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal pertama ada 47 pasal. Pasal pertama sudah mewanti-wanti Bineka Tunggal Ika. Ya, sekali lagi saya katakan nih, Nabi adalah pencetus bineka tunggal ika Sekali lagi saya katakan Nabi Muhammad adalah pencetus bineka tunggal ika Kenapa? Karena memang Nabi yang paling pertama Menyatukan semua suku Yang ada di Madinah Al-Munawwarah Nabi satukan semua Dalam kalimatnya pasal satu piagam Madinah Yang menyitir ayat firman Allah Ayuhannas Inna hai wa hey manusia aku kata Allah yang jadikan kalian bersuk laki-laki dan perempuan dan dengannya aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa <litarufu> untuk saling ta'aruf bukan saling nyinyir bukan saling ngatain lagi bukan saling fitnah lagi, bukan seraya Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya <tuh -tuh> jangan lagi saudara Nabi Muhammadlah adalah Bapak pertama kali yang mengajarkan soal kemanusiaan yang adil dan beradab Allah yang firmankan Nabi Muhammad juga bapak persatuan dunia Karena selama ini kita cuma diajarkan Nabi Muhammad menyatukan Ansor dan muhajirin Tidak, bukan itu saja Nabi Muhammad menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nabi Muhammad menyatukan Bani Aus dan Bani Khuraidah Nabi Muhammad menyatukan semua Bani-Bani Yahudi Nasrani disatukan nama Nabi Jadi Nabi adalah bapak pencetus persatuan dunia Nabi tidak pernah egois dan mengambil keputusan sendiri Nabi mengajarkan musyawarah mufakat Maka tidak salah kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah pencetus musyawarah mufakat Nabi selalu mengajarkan keadilan Nggak pernah Nabi tidak adil Dan selalu Allah SWT ingatkan Inna ya'muru bil adli wal ihsan Maka Tidak salah kalau saya katakan Nabi adalah bapak keadilan sosial Itulah Nabi Muhammad Wahai para guru yang hadir Tolong Para guru yang hadir Ibu bapak guru Tolong yang hadir Sampaikan lagi ke anak didikmu Jangan lagi mengajarkan sifat Nabi cuma empat Siddiq, Tablik, Amanah, Fatonah Jangan, kurang Nabi sidik bener ya Nabi Tablik menyampaikan, ya Nabi Amanah dipercaya, betul Nabi Fatonah cerdas, betul Nabi juga Bapak Tauhid Bapak ketuhanan yang Maha Esa Nabi juga Bapak kemanusiaan yang adil dan beradab Nabi juga Bapak persatuan dunia Nabi juga Bapak musyawarah mufakat Nabi juga Bapak keadilan sosial Nabi juga Bapak pemersatu kesatuan dan kesatuan Nabi juga Bapak bela negara karena dalam pasal 12, pasal 13 piagam Madinah Nabi Muhammad mengharuskan baik Islam Yang maupun bukan Islam Harus bersatu padu dalam membela negara ketika ada musuh Ini ada dalam piagam Madinah Nabi bangkir kepala bank pertama di dunia Karena semua orang Quraisy pinjam duit sama Nabi Dan tanpa bunga Nabi juga bapak pegadaian pertama di dunia Karena semua orang Quraisy kalau keluar kota Tarok dan titip barangnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi juga bapak pelindung minoritas karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan kembali ke Mekah, orang-orang yang bukan Islam atau Nabi, barang siapa mengganggu mereka, sama dengan menggangguku. Siapa yang menyakiti mereka, menyakiti zimi, berhadapan dengan aku di hari kiamat, Nabi bapak pelindung minoritas. Ajarkan ini kepada semua anak-anakmu. Agar anak-anak kita tahu persis. Bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Salu ala Nabi Muhammad. Amin. Pengen saya lanjutin. Masih banyak yang mau sampaiin Belum saya cerita agamanya Firaun Belum saya cerita ya. Pasti kaget ntar. Agamanya awon apa tapi waktu sudah malam tapi udah kandung tersebut agamanya Fir'aun apa ya? Fir'aun agamanya apa Bu! Fir'aun agamanya apa ya? agamanya apa ya? Atheis, agamanya apa ya? agamanya Fir'aun, Fir'aun ada yang pegang Quran enggak? atau dipakai handphone yang dibuka dibaca, baca saudaraku baca surat Yunus ayat 90 surat Yunus surat yang ke 10 tadinya gua gak mau cerita kemaleman kadung gua sebut tadi gue cerita dah ayat yang ke 90 kasih micnya dibaca Surat Yunus ayat 90 Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Tidak ada artinya Wajawazna bibani israel Wajawazna bibbani israel Albahra fir wa fir'a'onu dan kami selamatkan bani israel dari kecaman dari kejaran dan dari gangguan Fir'aun terus dan ketika Fir'aun ingin mencelakai ingin mencelakai Nabi Musa dan pasukannya dan ketika air itu laut sudah sampai ke tenggorokannya berkata Fir'aun aku sekarang beriman tidak ada Tuhan selainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel terus wa ana minal muslimin Aku orang Islam ya Allah Firaun Lihat terjemahannya lihat tafsirnya lihat tafsir Departemen Agama lihat tafsir al muyasar lihat tafsir Ibnu Kasir, lihat tafsir al maragi lihat tafsir semua lihat tafsir itu apa maknanya Firaun teriak wa minal muslimin aku ngaku aku masuk Islam ya Allah tuh Firaun tapi Allah tolak Islamnya, jangan dipotong videonya, jangan jahil loh, dipotong jadi kontroversi nih. habis gue dimaki-maki di sosial media nih. Fir'aun teriak wa minal muslimin. Itu artinya balik ke 84. Memang Nabi Musa mengajak orang Islam 84 surat yang sama. Pokoknya Musa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Musa in kuntum amantum billah. Nabi Musa, hey, kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi in kuntum Tawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul orang Islam nabi Musa terus yang bilang nabi Musa yahudi siapa kan error otaknya betul Al-Baqarah 140 amtaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa'akub wal dan au apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak Yaqob, Ayub, Suhaib, Musa, Julkifli, Daud, Isa dan semuanya itu kan Yahudi atau Nasrani A Antum 'alami amillah, kalian yang lebih tua tentang Allah. Ali Imran 67 Allah firmankan, "Maka anak Ibrahim Yahudiyan wa la Nasrani walakin kana Ibrahim itu enggak ada keturunannya dia sendiri dan enggak ada yang Yahudi dan enggak ada yang Nasrani, akan tapi dia salah orang yang lurus, hanif dan beragama Islam. Ingat wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya semua beragama Islam. panjangan kalau begitu, saya sudah cantumkan di buku saya Insya Allah ini kesebar luas ke seluruh pelosok Indonesia Dan mudah-mudahan Hadirin yang sekarang dimulakan Allah Bisa ada di luar ya bukunya ya. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pemahaman buat kita semua Allah ya kita tutup cukup Kita tutup dengan doa Allah aziniyah Walikul yang salihah Wala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam. Ya Allah dengan berkah suratul fatihah wa bi Fatihah, wa bi Fatihah dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan asbab tilawah ini, dengan asbab maulid ini, dengan asbab langkah kaki kita di sini. Ya Allah, ya Rabbi. Siapapun yang hadir di ruangan ini ya Allah, hapuskan semua salah dan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Fakfil lana ya Allah. Ya ya Allah ya Rabbi tidak satupun yang hadir di tempat ini melainkan Allah angkat semua kesulitan dan kesusahannya Allahumma ya Allah la ya Allah ya Robi tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia sakit melainkan Allah angkat penyakit dari tubuhnya semuanya ya Allah ya Anta antasyafi La shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'a Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia miskin, melainkan Allah jadikan orang yang kaya raya ya Allah. In kana rizqina fis sama' fanzilhu, fil ardi fakhrijhu, wa in ba'idan faqribhu, wa in mu'siran faysirhu, wa in kana qalilan fakatsirhu, wa in kana katsiran fa'briquhu, wa haraman fatahirhu ya Rabb. Ya Allah, Ya Rabbi tidak satupun yang hadir di tempat ini, dan dia belum dapat jodoh. Kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu, ya Allah. Yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, anak-anak kami yang tidak hadir malam ini, ya Allah. Yang mereka ada di rumah, kirimkan jodoh untuk mereka yang terbaik, ya Allah. Muliakan mereka dengan Islam dan akhlakul karimah ya Allah. Jadikan mereka hafiz wal hafizah ya Allah. Jadikan mereka saleh wa salehah ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi, tidak satupun bapak polisi yang hadir yang mengamankan dan yang mengizinkan melainkan diangkat derajatnya pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun bapak TNI yang hadir mengizinkan mengamankan tempat ini melainkan Allah muliakan beri hidayah Amin ya Allah ya rebel dengan pangkat yang tinggi dan kedudukan yang mulia ya Allah tidak satupun anak-anak pemuda pancasila yang hadir teman-teman sahabat Ansor dan banser yang hadir yang ikut mengamankan ini melainkan Allah angkat derajat mereka kaya raya takwa mulia dunia akhirat ya Allah tidak satupun yang hadir semua di tempat ini melainkan Allah berikan kemuliaan ketakwaan dunia wal akhirat Allah hiasi kita semua dengan akhlakul karimah Allah hiasi kita semua dengan ilmu yang manfaat Allah jadikan kita bermanfaat dan berguna bagi lingkungan dan bagi semesta dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia <coughs> agar kita semua berkontribusi untuk menjadikan NKRI binika Tunggal Pancasila menjadi baldatun toyibatun warabun gafur ala hazin wali walikulin niatin salihah walahadratin Nabi Muhammadin s.a.w. al-fatihah amin amin amin ya Allah ya rabbal alamin subhani rabbiqa rabbi rezati amma yasifun wassalamu ala musalin walhamdulillah rabbil alamin wallahu mu'afiq ila aqwami tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> <tuh> la ilaha illallah muhammadun rasulullah في كل لام هتيو، ونفسي ما دلنا علم